Halo sahabat Zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang sering dihianati di bulan Oktober tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi.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 Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang sering dihianati di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, pilih kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang sering dihianati di bulan Oktober tahun 2020. Pertama untuk support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat. Jika kartu support energi juga sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang sering dihiati di bulan Oktober tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan Kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama yang sering dibohongi adalah form of sword ataupun empat pedang untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei di sini digambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang sering dihianati dibohongi oleh seseorang di bulan Oktober tahun 2020 Pengkhianatan ini atau kebohongan ini Ia dapatkan dari seseorang yang Ia cintai ataupun seseorang yang Ia sayangi di dalam kehidupannya Dan di sini seseorang tersebut merupakan Sosok seseorang yang paling ia percaya Di dalam kehidupan yang di mana di sini menimbulkan efek negatif kepada kesehatan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang tenang, namun kesehatannya akan menurun dikarenakan kebohongan ataupun pengkhianatan yang ia dapatkan di bulan Oktober tahun 2020. Pengkhianatan dan kebohongan yang ia dapatkan di bulan Oktober adalah dari seseorang yang merupakan pasangan ataupun pengkhianatan yang ia dapatkan adalah di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups. Secara umumnya, Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang sendirian hati dan dibohongi oleh pasangan yang dimana ditandai dengan simbol Queen of Cups, yang merupakan pasangan Taurus sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Tower. Secara umum, The Tower itu diaktifkan perubahannya mendadak perubahan yang mendadak signifikan perubahan sikap yang mengakibatkan sesuatu terbongkar ataupun yang dirahasiakan akan terbongkar. Jadi di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang dipercayai, yaitu dari seorang pasangan yang dimana kebohongan dan pengkhianatan itu ia ketahui. Dikarenakan seorang pasangan berubah sikap ataupun perubahan yang dilakukan oleh seorang pasangan amatlah mencurigakan sehingga di sini Taurus akan mengetahuinya dan akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Ten of sword ataupun 10 pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangkat kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sering dikhianati ataupun mendapatkan kebohongan di bulan Oktober tahun 2020 dari seseorang yang ia percayai, dari seseorang yang berpengaruh di dalam kehidupannya, dan dari seseorang yang sangat-sangat beraktif di dalam kehidupannya, di sini disimpulkan ten absurd itu merupakan pengkhianatan yang ia terima dari diri sendiri ataupun dari orang lain, dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan itu di bulan Oktober dikarenakan seorang Scorpio menaruh kepercayaan yang berlebihan, menaruh harapan yang berlebihan dan bergantung kepada orang tersebut dan orang tersebut akan mengambil kesempatan tersebut untuk memperdaya dan membohongi serta memberikan pengkhianatan kepada seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020 dan pengkhianatan itu juga akan berdampak negatif kepada kesehatan Scorpio di mana ia akan merenungi dan itu akan menjadi beban pikiran kepada seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Kenaik of pentacle secara umumnya Kenaik of pentakel itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi di sini dilambangkan seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang ia percayai yang dimana orang tersebut adalah merupakan sosok-seseorang yang berusia di bawah 30 tahun dan jika kartu ditawar kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang berdampak negatif kepada kesehatannya dikarenakan seseorang tersebut melakukan perubahan yang sangat signifikan dan perubahan sikap kepada seorang Scorpio di mana kebohongan itu akan Scorpio rasakan dan terbongkar dengan cara seseorang tersebut tidak sengaja memberikan Suatu tingkah dan kelakuan yang sangat mencurigakan kepada seorang Scorpio sehingga di sini seorang Scorpio mengetahui kebohongan dan pengkhianatan itu dan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk khususnya yang ketiga dan satunya adalah three swords, ataupun tiga pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April di sini digambarkan seorang Aries mendapatkan pengkhianatan ataupun mendapatkan bohongan dari seseorang yang merupakan sosok yang ia cintai yang ia sayangi di dalam kehidupannya di sini disimbolkan Triops merupakan sakit hati ataupun rasa batin yang terluka dikarenakan oleh orang yang ia sayangi jadi di sini sangat jelas terlihat Bahwasanya seorang aris mendapatkan pengkhianatan dari seseorang pasangan ataupun yang merupakan kekasihnya ataupun juga bisa dikategorikan dari pasangan hidupnya yang membuat seorang aris sakit hati yang berdampak negatif kepada kesehatannya Di sini juga digambarkan seorang pasangan melakukan perselingkuhan ataupun melakukan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara yang mengakibatkan seorang aris merasa dibohongi ataupun dihianati di dalam kategori asmara yang berdampak negatif kepada kesehatan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Aris mendapatkan pengkhianatan ataupun kebohongan dari seorang kekasih, yang dimana kebohongan itu terbongkar dari seorang anak yang merupakan anak Aris ataupun anak saudara serta anak tetangga Aris sendiri. Dan jika kartu The Tower dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan seorang aris mendapat kebohongan ataupun pengkhianatan dari seorang pasangan, di mana kebohongan ataupun pengkhianatan yang diberikan oleh pasangan terbongkar dari seseorang anak yang merupakan anak aris ataupun anak saudara serta anak tetangga sendiri dan di sini kebohongan itu terbongkar juga dikarenakan perubahan sikap yang diberikan oleh seorang pasangan kepada seorang aris sangatlah mencolok dimana seorang aris tidak mendapatkan perhatian pengertian dari seorang pasangan lagi dan di sini seorang pasangan tidak jarang mengacukan ataupun mengabaikan seorang aris apabila bertemu dengan pasangan dan disinilah kecurigaan seorang aris akan ia dapatkan dan kebohongan itu akan terbongkar dengan cara perubahan sikap yang dimiliki oleh seorang pasangan aris di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah five of Pentacle ataupun 5 Koin. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang jangka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini digambarkan seorang Gemini mendapatkan pengkhianatan dan kebohongan serta kecurangan dari seseorang rekan kerja ataupun seseorang yang berarti di dalam kehidupannya yang di mana di sini berdampak negatif kepada keuangannya di sini digambarkan seorang Gemini mendapatkan pengkhianatan ataupun kebohongan di dalam segi karir dan pekerjaan yang di mana di sini dilakukan oleh seorang partner rekan kerja ataupun seseorang yang sangat ia percayai di dalam suatu kategori pekerjaan sehingga di sini akan berdampak negatif kepada keuangan seorang Gemini dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Gemini terlalu mudah percaya kepada seseorang sehingga menggantungkan pekerjaan dan keadaannya kepada seseorang tersebut yang dimana keuangan seorang Gemini akan semakin menurun di bulan Oktober tahun 2020 apabila kebohongan ini tidak terbongkar dan tidak diketahui oleh seorang Gemini namun di bulan Oktober seorang Gemini akan merasa kebohongan itu dengan secara sendirinya dan seorang Gemini akan mengetahui dengan cara sendiri serta dia akan mengetahui dari orang-orang di sekitarnya dan untuk support energinya adalah kenaik of card secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang ini mendapatkan pengkhianatan ataupun kebohongan yang berdampak negatif kepada keuangannya yang dimana kebohongan tersebut ataupun pengkhianatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang merupakan rekan kerja yang berusia di bawah 30 tahun ataupun seseorang yang sangat dekat dengan seorang Gemini sendiri di dalam kategori karir dan pekerjaan, dan jika kartu tahu kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini, menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kebohongan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang berdampak negatif kepada keuangan. Di mana kebohongan itu dilakukan oleh seorang rekan kerja ataupun partner kerja, dan di sini The Tower menggambarkan seorang Gemini mengetahui itu dikarenakan seorang Gemini merasa perubahan yang sangat signifikan di dalam kategori keuangan, sehingga di sini seorang Gemini akan menyelidikinya dan mencari tahu penyebab atas menurunnya keuangannya di bulan Oktober tahun 2020, namun di sini seorang Gemini akan mengetahuinya dengan cara perubahan yang ia rasakan di dalam keuangan dan di sini perubahan sikap yang diberikan oleh seorang rekan kerja kepada seorang Gemini di bulan Oktober yang menyebabkan keuangan yang menurun dan kebohongan serta pengkhianatan itu akan terbongkar oleh seorang Gemini sendiri. Baik di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan ataupun yang sering mendapatkan pengkhianatan dan kebohongan di bulan Oktober tahun 2020 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Taurus Selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio, selanjutnya seseorang yang berzodiak Aris, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Domini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang sering dibohongi ataupun mendapatkan pengkhianatan di bulan Oktober tahun 2020, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.